namanya telas, tas satu so, Bila? kamu tak ulu banyune. nih, gue kurang tau bosso, bosso kamu dinososso, giling barangnya bosso, gini lo dilara atau apa gue? Dari potok, dinosos pas malam minggu, garom minggu, gue ke gue setelah minggu tuh <laughs> Tom, gue setelah minggu prei, gue setelah minggu prei, kurang mungkin. Jura aku udah masuk teh poso muslim kan kewajiban butuh poso poso lah dilolok kan, harus harus manut lah, orang penting, ulat romat loh. Ini hpmu sok, mau tape nih kyo, alam, keluar hp nih, sinyal harus gue bingung, loh. Keren sinyal, bingung, Pak. Mau reso wih, aman, omel, bumpy, ora, omom, opo, ora penting, plus. Udah pilih, iya, loh. Saiki lagi teknologi, loh. Udah, ini dino teknologi, jadi sepotong karena ngumpul kau, nomor kosong, kosong, gegeran. Bunda, nyebal berita bawa kau nungguin. Nanti wih, wih, jumlah minggu, kristal, total <laughs> barang berita gak merinding. Mending ini gak olah kerja, berenang masuk ngomongan tai. Heh, kan tai yo. Tai. Opo ae nek tutup ngene iki. Lah iya. apa? nyapo? ngomongan ngomongane wong kocok tapi aslinya tidak penting ada yang bahas kuwi tidak penting kok. Kuwi sing geger Jakarta seneng wong goblok-goblok di sini Apa lho, mpadha Indonesia kabeh dulur lho. Temune dulur nang mergo Banyu kuwi mang. Ngono to. Mergo gendul kuwi mang alasene. Gendul. Nemok gendul ya dulu kabar apa Indonesia oh, biasa ya iya goblok-goblok kok aku gelas Kan, coba ini batu, reko dunia, loh, maksudnya, loh, coba eh, dulur ini ngono sing kenal yang merekob, ngobek, lumahan, enggak rekonto, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Ngata-ngata, ngatang. yo, gimana? Bapak ibu, depan. nyapa si, si, si. Halo, Pierre. Wah wow, oh, mas. Sama posisi ini wow, wi pasarin ngulon, Jembatan, oh bener jembatan aku ya medun medun jembatan sama nyawang idol nenek bidan latep oh aku lebur galor aku tak cegat dengar gilingan oke oke siap siap tak tunggu sama notwc aku bisa nuklau normal aku pas gue teko no beh lanu gos tebunya mas teko ngoma masaapi ya lo Nyapul, aleung untuk tebeliteko malah aleung, kok kau ke malah mendomu yo. So. Dah yo, mas dia aleing nyapul masak sih. Nah, nyapul loh, aku lebih aja nggak malah posok. Jauh saya ngamburitan. Aku tak balik ngutubuniteko. Biasanya lo buat apa sih bos? Oke ya, aku tak boleh neneh mas Lendang hmm, Woi, oh, hey. ada ibu ibu Ada, ada ibu ibu, lanang ini Lanang ya? Lanang lalang, Ada lantang lanang Ada lantang Bawang gede, disini disini Kang Perkenalkan, Agus kan aku Agus apa? Agus Boda mas, mas, ini apa? Lalu, ini punggungan ini Punggungan ini Ega Oh, orangnya hmm. <gir> uh. Aku kemarin <gir> ini ada punggungan Ega Punggungan, ini pembangunan gilingan hmm ini Bintang persen, kumpulan kurang pitung pulau, Mas. Pitung pulau, Bang. Wih, pitung persen, Mas. wah, lu keriting, pitung kurang apa guys mas? Ini kurang melas kawah Terus, cantolan serumbung sarankan serumbung? sarakan kumpulan, mari kumpulan, kumpulan, kumpulan, lekas, boys boys, kumpulan, kumpulan, lekas mari kumpulan, kumpulan, kumpulan, kumpulan, kumpulan, kumpulan, kumpulan, kumpulan, kumpulan, kumpulan, kumpulan, menggawe apa? nggak apa? iki ini ada bolong-bolong bolong jalan asik terus ponel lagi gini, tolong ngene iso mari mas dia. mari mari bolong ready Mestri, ya? ready apa ya jare mari jalan mengejutnya pas sana, kan. Lalu. <coughs> Lalu. Yang yang ya mm, anda Suruh oh, ya, ya. uh, oh, ya, ya. kau Pergi karena tugas, pulang karena beras. Bersama BRI kita kuat. Yay, yay, yay. saya mas mulai saya tahu roh aku tolong. Pokoknya malan, Coba eh, gue sing kecil neng me paling ke lo. Kau roh, sampean lo boh. Dua, so bos yang raro Agus kota, Ruh. agus kota lo. Oh, iyo, oh. hey, bet ya. Agus masih sing lali tuh. Ada lo tau me pak ke hey, lo. Oh, iyo, sales, sales ke kan, lo. Misalnya, kaya dibungkus, dapura. Woi, woi, bola sales plus plus lah. Iya, dibungkus, bukan salah-salahmu. Aku lekas santai. Nyapa ning kene. Iki perang kekuasaanku, oh, kengin perang ya? Iya, oh iya iya, iya. di atas ekpres. sing <laughs> sampai nih aku sok apa? gelem menopi. Berapa lo? jam 5 subuh, mulai jam 5 sore. Kurang lah, lembur. Isu mulai jam walu. Kepapa mu mesti koyo abu? Wah barang oh, cok, Soro, soro. Jenengmu ya wayahe piye lho? Aku iki. Embang Kuwi roh Enek sing Modal 10.000 10 modalmu oh, gitu. <tuh. tuh>. hmm. 100 juta kok. Hah? menitan Apa 100 juta Sembarang. Kok malah sembarang eh ayo no yo yo sesuatu kan nggak coba nggak tahu gimana rasanya masuk Masuk yo go masuk masuk masuk halo L Ya gue enak pasien lorui ini. Iya. Ya. Ya ya ya. Ya, oke, siap. Yuk. Eh? Ayo. Ayo tuh Yuk. Loh, kenapa ini kena tuh, Beh? Lah, tipak. Loh, ini ana ini. Loh. Kalian udah kenal, kenal gitu, boleh kok teman dekat, teman dekat. Hmm. Terus? Tapi, tapi tidak jadi Oh, biasa. sih aku Mak, Semoga sukses Mak Siap. Saya, ma. ya. <tuk> Wong dunia iki, uang gobloknya kayak aku sarapan ngapain udah naik cungke, aku kecil. Yo, ini ini kan, gunung-gunung, kotak itu, kok nih? Nah kayak kan, kayak mau, lo? aku terakhir oban, oh, nah popo Stop. menang menang juta minggu. menang Tolong, Tolong juta. itu aku ya, hmm. Gunungan mas, itu, itu, kasti pan? Kaya, wala -wala. Kaya Alah, oh, ya, ya. yo yo yo, yo yo yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, pan, yo yo, kuning. bunga ribas. yo. yo. yo. Nah, ini aku nanya yang itu orang naik uang pelas sih, mau nukar uang nggak gilingan malah, mau naik uang. lah nanti, kok malah kapusan nesu -nesu, nasek, no, Jualan, Anu, balik. aku mau jodoh, wajah, saman, seles, dia kursi kalau dijak main malah kalah. Oh jadi bisnis kok? Ya dia melu yo. Karena ngetau barang. Wah lah ngono, ini harus berapa tahu ngomongi, ojo gampang percaya rok, wong sih tas kenal. Kepnya malah main ngono karena biye. iki bulan Ramadan bulan suci kok malah kok ke keruh, kayak ngono karena biye tua goblok loh magan, judi ki karom, musra kalah, kue nontak perang-perang juta, aku jalan ke mana siapa kau menang, akh kalai masihan, mendoel, muram-maram juga nih kue, an kue, Jangan kau mau cetok, aku aku atau dihapus yuk, dibelum dong negatif ngono kue barang ndak benar lo gue, leceh keliat gak ya? Blas pernah api ya, Lepas itu kahapus hapus, cuma main. Sudahnya api ya blas pokoknya, lain sekitaran. Gimana bagus rupane lo kah? Enak nah, lari blas pernah api ya, nol. Belakang aku nggak tahu kalau akhirnya seperti ini. Woow, aku mau jalanin krosol ya bakal yang ini. Eh, aku ya blonyo pan. Besi Mas saya saudar. Saya nggak sih, Pengalaman, ngono Pengalaman itu penting. pengalaman baik pengalaman buruk ngono ya penting. Ngobrol terus sampai telinga nyapih, nanti seenggak ngono lo. Beranilah, Sekuat apapun kamu menyesali, jarum jam tidak akan pernah berputar ke kiri. Kamu tidak akan pernah bisa mengulangi lagi apapun yang sudah terjadi. Karena kemarin adalah pengalaman, esok adalah misteri. Sing penting kita harus tak berjalan memanfaatkan waktu yang ada hadapi kenyataan berjuang untuk bangsa dan negara ini nguno lo panggus.